Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat semua semoga kalian diberikan kelancaran dan dikelimpahkan rezekinya oke di kali ini saya akan membahas tentang web penghasil USD ya untuk Paucapai terutama ya oke yang belum subscribe-subscribe dan jangan lupa loncengnya ya bunyikan dan serta jangan di skip ya videonya terima kasih yang udah setia menonton oke langsung aja kita mulai ke webnya namanya claim free usd per 5 menit ya ini penampakannya kayak gini kita akan fotokopi dulu dari alamat pocah baik kita ya ntar kita salin dulu alamat Pauja baik kita cari Pauja Pauja Pauja Pauja USD ya ya ini kita copy salin kita kembali lagi kita tempel di sini ya tempel kembali lagi kita cek dulu takut salah Iya betul kita login Udah login, kita tunggu sampai. Nah, udah gini, kita continuous ya. Continuous aplikasi ini lumayan lah, kita dapat cukup lumayan, per menit sekali ya. Nah, kalau gini error kita refresh ya. Refresh, kok nggak bisa? Biasanya ini error ya, refresh lagi dulu. Kemudian, continuous lagi. Tunggu dulu sebentar. Continuous, klik continuous. Tunggu sampai ada capcanya, kru muncul ya. Nah, udah ada. Kita klik samakan. Sama yang di atas ya sama yang di atas seperti biasanya ya kita ngisi kayak gini tugasnya. Kita samakan, kita isi M robotnya ya. Kita samakan semuanya jangan sampai ada yang ketinggalan. kayak harus hilang semuanya ya. Bus. Semuanya ada masih ada satu lagi kita klik. Oke, sampai hilang semuanya ya. Oke verifikasi Oke tunggu sebentar Nanti akan biji lagi tugas berikutnya ya, Ini kayak gini kita tugasnya Isi Continue Sisi lagi Busia semua harus sampai hilang Ini perclaim 5 menit sekali ya udah nyampe lima menit kita ulangi lagi dan seterusnya ya eh okay. kita verifikasi sudah semuanya hilang tunggu tujuh detik sampai di kosong ya Nah kita get linknya ini biasa banyak iklannya ya diklaim-klaim kayak gini. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, bentar error. Kita ulangi lagi ya. Kita skip dulu. Nah, masuk ya. Masuk masuk. Kirain error. Masuk nih. Masuk ya. 26 Sartosi. Nah, 20 ke eh, 20. Masuk ya. Silakan yang mau mencoba, mau coba silakan yang enggak yang apa-apa targetnya saya taruh di bawah ya. Oke, terima kasih.